Tentunya datangnya dari Indosiar, persahabat ya, kita lihat di akun pribadi Indosiar Menginfokan bahwa sore hari ini bakal hadir acara Poles Kepo in Lesti, persahabat ya, eksklusif Tentunya tayang di video.com setiap hari Senin dan Kamis, persahabat ya Ini hari Kamis, jam 5 sore ini bakal tayang episode terbaru dari acara Poles Kepo in Lesti, persahabat ya Jangan sampai tidak menonton, kita dukung, dan support terus untuk acara Lesti maupun Rizky Pilar. Dalam postingan tersebut juga, Indosiar menuliskan sebuah kalimat caption bersahabat ya, Lesti Kejora dari panggung Kawinan menjadi di Fadang Milenial. Dengan menjadi sekarang ini, Lesti Kejora banyak sudah mengalami pengalaman-pengalaman pahit yang dilalui mulai dari dibayar hanya Rp 10.000. Dan sekarang sukses menjadi diva duta tanah air Semua perjalanan panjang yang telah dia lakukan kini menjadi berbuah manis Dan tinggal menikmatinya saja Apakah Lesti Kejar sudah merasa puas? Mau tahu jawabannya hanya di Poles Kepoin Lesti setiap Senin Dan Kamis pukul 17 waktu Indonesia Barat eksklusif di video.com bersahabat ya Kita wajib nonton video terbaru ini Doakan saling terbaik mudah-mudahan Idola kesayangan kita selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan dan mudah-mudahan kita mendapatkan kejutan bahagia langsung dari Lesti dan Rizky Billar. Berikutnya para sahabat kita lihat juga sebuah unggahan dari akun Hip 500 nya persahabat ya yang mana merangkum. Soal Rizky Bilar yang mempersembahkan lagu pemimpinmu untuk Lesti Kejora, persahabat, ya, ada sebuah kalimat Iya, buat kamu ini lagunya karena kakak pengen memimpin kamu dalam memimpin bahtera rumah tangga Ada juga jawaban Lesti Kejoran, persahabat, ya, reaksi terhadap lagu pemimpinmu di situlah kalimat yang tertuliskan Masya Allah, amin Semoga lagunya booming dan bisa jadi jembatan kakak Untuk bisa terus berkarya dalam industri musik Luar biasa persahabat ya Kedua insan ini membuat kita semakin bangga Mudah-mudahan selalu memberikan karya-karya yang bagus Untuk kita semua para fans Dalam nah, postingan tersebut juga ada sebuah kalimat caption yang dituliskan Diberi kelancaran ya sampai hari H Dan semoga mampu saling menguatkan dalam bahtera rumah tangga nanti. Amin. Doa terbaik buat ya. Selalu diberikan nih untuk hubungan Lesti dan Rizky Bilar. Dan ke kabar berikutnya, para sahabat kita lihat ada sebuah momen spesial, sahabat ya. Tentunya momen ketika Lesti dan Rizky Bilar jalan bareng keluarga Abang Bilar nih luar biasa. Tentunya membuat kita semakin bahagia aja, para sahabat ya. Tentunya kedekatan dari Rizky Bilar dan Leslie Gejora mampu membuat kita semua berbahagia Melihatnya mudah-mudahan kebahagiaan juga selalu diberikan kepada idola kesayangan kita Selanjutnya para sahabat, kita lihat juga ada sebuah unggahan spesial Yang mana tentunya ini ada doa terbaik yang diberikan oleh kata Kimalik Para sahabat, ya sebagai teman dekatnya dari Abang Bilar mendoakan Mudah-mudahan rumah tangga Lesti dan Rizky Bilar diberikan kebahagiaan Luar biasa persahabat ya Kita aminkan doa baik dari semua yang selalu tulus Mendoakan Lesti maupun Rizky Bilar Kita makin bangga, kita makin bahagia bahwasanya banyak sekali orang-orang hebat dan orang-orang baik mensupport buat Lesti dan Rizky Bilar dan berikutnya para sahabat, ya tentunya Bang Umin akan menginfokan kembali jangan sampai lupa tentunya tinggal tiga hari lagi kita akan bersama-sama menyaksikan acara di Antevit hari Minggu tanggal 4 Juli para sahabat, ya Bismillah tentunya mudah-mudahan saja rangkaian acara pernikahan Lesti dan Rizky Bilar selalu diberikan kelancaran kita sejenak para sahabat ya luangkan waktu untuk mendoakan mereka semoga niat baik dari Lesti dan Rizky Bilar Selalu dirancarkan sampai hari H nanti. Amin ya Robbal Alamin. Kita masih menunggu vitamin dan kejutan baru hari ini. Para sahabat, ya tetap pantingin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi dan kabar terbarunya. Bagi tanggapan kalian, para sahabat, mengenai informasi tersebut silahkan berkomentar. Mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.